Ya, jumpa lagi di channel gua Kita lanjutkan lagi Ini untuk episode headphone BBM Yaitu Bluetooth Branded Dan Murah Nah Untuk Review yang keempat ini ya Gua batasin aja sampai empat review Nanti kalau memang ada lagi Kita akan bikin season 2 nya lah ya untuk Headphone BBM ini Tapi Di episode keempat ini Gue mau membawa kejutan yaitu sebuah merek yang ngetop yang dulunya ngetop banget dan sekarang membuat sebuah langkah comeback tapi di dunia audio yaitu Connecting People Nokia. Di sini headphone-nya berjudul Nokia E1200. Ya. Nah, kalau dulu Nokia itu sampai jadi legenda di dunia handphone, sekarang dia comeback ke dunia audio dan kita lihat aja nih. Si E1200 ini bisa menjadi kuda hitamnya Nokia nggak ya untuk comeback ke dunia uh, elektronik Khususnya consumer elektronik Jadi bukan handphone lagi yang dia tonjolkan sekarang dibikin divisi khusus Yaitu uh, Nokia Audio Oke okay lah, tanpa berlama-lama kita mulai saja reviewnya Yuk kita lihat dulu boxnya sebelum unboxing Selain ada tulisan Nokia di kanan atas Di sisi samping ada tulisan berisi spek Dan di belakangnya ada foto headphone nya ya Dan tipenya S1200 e Lalu di sisi sampingnya lagi ada fitur-fiturnya lagi Oke kita buka dari atas Wow ini dibungkus plastik kok kayak banyak banget ini oh, oh oh oh komplit banget nih isinya ya yang pertama gua lihat itu adalah sebuah pouch dari tiga headphone sebelumnya baru yang ini headphone keempat yang nyediain pouch dalam paket penjualannya posisi juga bahan yang halus gini nih uh, apa ya Enggak setengah-setengah lah ngasihnya bukan karena gratisan terus dikasih yang sembarangan tapi ini uh, kualitas yang bagus nih pouch Oke, okay, di dalam pouch ada headphone-nya sendiri. Dengan logo Nokia di sisi-sisinya. Lalu kita dapati lagi. Ini ada dua buah kabel. Ini kabel... Oh ini kabel charging, sayangnya masih dari USB-A ke micro USB ya, belum USB-C, ini sayang banget nih. Nah ini yang menarik ternyata, kabel satu lagi adalah kabel audio dengan jack 3,5 mm untuk mendengarkan musik langsung colok tanpa bluetooth. Ini mungkin berguna bagi beberapa kalangan seperti gamer atau yang suka melakukan rekaman. Dan terakhir ada kartu garansi dan manual penggunaannya. Oke, jadi ini yang kita dapatkan di dalam box penjualannya ya. Dari sisi portabilitas... Kita mulai dengan menimbang headphone-nya sendiri, beratnya, bentar malah nggak kelihatan, nah, beratnya 200 gram lebih sedikit ya, ini headphone-nya gede, jadi sempat ngalangin nih tadi. Oke, mungkin dari tampilannya, lu udah bisa lihat kalau headphone ini gede, semuanya serba tebel ya, ini kayaknya udah maksimal seperti ini aja nih, bisa dilipatnya nih enggak bisa lebih compact lagi kayaknya coba lagi iya emang cuman bisa kayak gini aja ngelipatnya jadi nggak terlalu portable ya mau kiri duluan atau kanan duluan yang lu tekuk sama aja hasilnya juga nggak akan bisa jadi terlalu kecil dari sisi material ini kelihatan desainnya durable ya kayak uh, Plat Nokia di samping ini nih dari metal nih, terus plastiknya juga plastik yang tebel dan di dalamnya masih dilapisi lagi dengan metal. Jadi harusnya lebih kuat dari tiga rekannya yang sudah kita review sebelumnya ya. Jadi dia masih reinforce di atas juga headbandnya sudah ada cushionnya yang tebel nih, kelihatan banget, ya cakep banget. Lalu earcupnya, earcupnya juga selain besar, cushionnya juga tebal dengan bahan fleksibel dan uh, kulit sintetis juga ya tapi kulit sintetisnya kelihatan akan lebih durable dibanding yang punya si JBL kalau si JBL kelihatan lebih mewah tapi kayaknya akan lebih cepat rusak, untuk pertombolan dia nggak ada tombol tengah ada cuman plus minus itu untuk volume up volume down sama next track previous track, yang menarik ada tombol bass Nah, di sini dia akan harusnya meningkatkan suara bassnya, ya. Lalu, di sini ada tombol power, ada jack 3,5 mm, which is good. Dan di sebelahnya adalah port charging yang gua kurang suka karena belum USB-C. Tapi, overall, desain tombolnya enak, cukup clicky, cuman buat yang biasa pakai tombol tengah agak kagok awalnya, kali ya.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 suaranya bener-bener uh, kurang ya dan kurangnya nggak cuma di bass aja tapi uh, midnya juga menurut gua agak kurang walaupun uh, separasinya masih cukup baik gitu ya tapi apa ya susah juga point outnya tapi ya emang ngerasa kurang kalau bass sudah jelas kurang oke okay. nah tapi beda cerita ketika gua nyalain bassnya pakai tombol khusus ini begitu diklik bassnya langsung membahana midnya juga langsung ketolong nah kalau treble-nya sendiri pada dasarnya emang udah bagus ya dia uh, suara treble-nya jelas tapi nggak nyakitin kuping Sekarang kita coba dengerin pakai koneksi 3,5 mm ya. Kita colok langsung. Seperti apa nih hasilnya? Oke. Kita colokin karena gua colok ke iPhone yang udah pakai uh, lightning connector gua harus pakai adapter dulu. Nah, baru gua tancap lagi ya. Kita tes. Suaranya seperti apa? Hmm, suaranya yang jelas, dia kayak tadi waktu pakai Bluetooth, tapi belum diteken tombol bassnya, tapi agak lebih mending nih. Jadi, bassnya agak lebih berasa dibandingin kalau lu pakai Bluetooth, tapi nggak pakai tombol bass. Nah sayangnya ketika pakai kabel seperti ini, jangan harap ada kontrol volume, ada kontrol bassnya juga. Itu semua nggak berfungsi, jadi cuma bisa untuk dengerin aja. Kalau mau naikin turunin volume harus dari source-nya ya, dari handphone-nya. Nggak bisa dari tombol di earcup. Tapi overall ini oke. Okay. Oke okay. setelah mencoba selama beberapa hari Nokia S 1200 ini yang gue suka dari benda ini adalah materialnya plastik luarnya ini mungkin enggak semewah dan sehalus punya si JBL tapi untuk padding-paddingnya nih baik yang di headband maupun yang di earcupnya, ini bagus ya sebal dan dia masih ada material metal di isi dalamnya yang ada engselnya ini. Jadi, ee, ya nggak tahu beneran atau enggak, tapi gue berasa ini lebih kokoh jadinya ya. Itu yang gue suka dari headphone ini. Hal kedua yang gue suka lagi udah pasti udah tahu ya, yaitu Jack 3,5 mm. Nah, Jack 3,5 mm ini. Berfungsi ketika lu ingin dengerin tanpa latensi atau ketika baterainya habis. Gitu, sayangnya jack tiga setengah milinya. Kalau lu perhatiin, ini modelnya TRS, bukan TRLS. Sehingga dengan jack TRS ini, ketika lu gunakan jacknya, lu connect, itu fungsi headphone berjalan, tapi micnya tidak berfungsi ya. Jadi nggak bisa dipakai untuk remate telepon karena dari jacknya itu jelas ini cuma TRS. Sementara kalau mau stereo dan ada mic-nya dia harus jack yang TRRS yang nanti ada ring-nya satu lagi nih ya. Uh, itu uh, antara gue suka karena dia bisa ngasih opti itu, tapi ya juga ini uh, mic-nya nggak berfungsi dan ketika pakai jack 3,5 mm, tombol ini nggak ada satupun yang berfungsi. ya Jadi nggak ada volume-up, volume-down, tombol bass juga nggak berfungsi sehingga suaranya jadi cenderung ya. Buat yang suka bass kurang-kurang nendang aja ya Oke okay. Yang gue suka Terus yang pasti yang gue suka lagi Ini non-technical tapi ini dikasih Pouch ini Pentuhan uh, yang Apa ya ya Yang, yang mungkin gak, gak terlalu mahal tapi bikin orang kayak gue tuh seneng Eh ya, dikasih pouch lo Udah tau bendanya gede biar bawaannya bawanya gampang kali ya gitu. Sama kabelnya gak kececeran Dari sisi suara Gue seneng sama suara headphone ini suaranya itu balance nggak terlalu ngebas, tapi di saat gua atau lu pingin uh, suara yang ngebas, cukup klik tombol bass ini dan langsung suara bass itu yang uh, berubah drastis ya jadi kita dikasih pilihan nih di sini hal lain yang gua suka dari headphone ini adalah masalah uh, peredaman suaranya ya kekedapannya walaupun headphone ini tidak memiliki fitur ANC dia peredaman pasifnya bagus karena Kushion uh, dari earcupnya tebal dan ear cup nya sendiri uh, menganut desain over the ear yang menutupi keseluruhan daun telinga seperti ini. Ya, jadi karena ketutup total kayak gini, suara dari luar itu kecil sekali yang masuk, minim sekali. Ini enak banget ya untuk dengerin berlama-lama. Untuk hal yang gue kurang suka dari headphone ini adalah portabilitas ya jadi lihat nih ini udah ditekuk ditekuk dan karena emang bahannya tebel-rebel ya dia saya ditekuk seperti ini ini nggak nggak ringkas bawahnya tapi hal ini masih terobati dengan adanya paut ya udah nggak ringkas ribet bawahnya masukin deh ke pause, beserta dengan kabel-kabelnya nah jadi ya tetap aja gue menyayangkan kenapa sih nggak dipikirin cara supaya ngelipetnya lebih enak lagi. Tapi pause ini udah satu sentuhan yang bagus. Serat ada penguji juga. Serat ini pause-nya ya. Jadi secara overall uh, headphone ini gue lebih banyak sukanya ya. Ya yang gue nggak sukanya itu lebih minor ya hitungannya ya. Headphone ini gue beli surprisingly seharga Rp 480.000 Tapi mungkin saat ini harganya udah naik lagi ya Karena waktu itu gue beli pas lagi ada diskon Tapi menurut gue ini cukup worth it uh, Lo cek aja di link pembelian yang ada di kolom deskripsi Di episode berikutnya gue akan menentukan mana dari 4 headphone BBM ini yang akan gue putuskan untuk gue ambil untuk gue jadikan uh, daily driver gue ya, untuk keperluan gue sehari-hari. Kira-kira menurut gue yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke okay lah, thank you sudah menonton sampai selesai. Ditunggu subscribe-nya, like-nya, share-nya, dan komennya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.